Oke sahabat desa kembali lagi di channel Alana Sekolah nih kali ini kita akan melanjutkan tentang program prioritas penggunaan dana desa tahun 2022 berdasarkan Permendes nomor 7 tahun 2021 kali ini kita akan membahas tentang uh, prioritas yang kedua adalah program prioritas nasional sesuai dengan kewenangan desa sebelum kita lanjut klik tombol subscribe bagi tombol yang masih merah Kemudian like, komen dan share kepada sahabat-sahabat desa yang lain. Tas penggunaan dana desa tahun 2022 untuk program prioritas nasional sesuai dengan kewenangan desa. Meliputi pendataan desa. Pendataan desa itu pendataan potensi dan sumber daya pembangunan desa, pendataan pada tingkat rukun tetangga, pendataan pada tingkat keluarga, Pendataan ataukah pemutahiran data desa termasuk data kemiskinan dan pendataan desa lainnya Yang sesuai dengan kewenangan desa dan diputuskan dalam musyawarah desa Kedua pemetaan potensi dan sumber daya pembangunan desa Penyusunan peta potensi dan sumber daya pembangunan desa Pemutahiran peta potensi dan sumber daya pembangunan desa pemetaan potensi dan sumber daya pembangunan desa lainnya yang sesuai dengan kewenangan desa dan diputuskan dalam musyawarah desa. Ketiga, pengelolaan teknologi informasi dan komunikasi. Pengelolaan sistem informasi desa berbasis aplikasi digital yang disediakan oleh pemerintah. Penyediaan informasi pembangunan desa berbasis aplikasi digital dan pengelolaan. Pengadaan sarana pesana teknologi informasi dan komunikasi berbasis aplikasi digital meliputi Tower untuk jaringan internet, pengadaan komputer, smartphone, dan langan internet Pengadaan teknologi informasi dan komunikasi lainnya sesuai dengan kewenangan desa yang diputuskan dalam musyawarah desa Keempat, pengembangan desa wisata Pengadaan, pembangunan, pembaatan dan pemeliharaan sarana dan persanaan desa wisata Promosi desa wisata diutamakan melalui gelar budaya dan berbasis digital Pelatihan pengelolaan desa wisata Pengelolaan desa wisata Kerjasama dengan pihak ketiga untuk investasi desa wisata Dan pengembangan desa wisata lainnya yang sesuai dengan kewenangan desa yang diputuskan dalam musyawarah desa kelima penguatan ketahanan pangan nabati dan hewani pengembangan usaha pertanian perkebunan, perhutanan peternakan dan atau perikanan pembangunan lumbung pangan desa pengelolaan pasca panen dan penguatan ketahanan pangan lainnya yang sesuai dengan kewenangan desa dan diputuskan dalam musyawarah desa yang keenam Pencegahan stunting di desa Pengelolaan advokasi kompergensi pencegahan stunting di desa dengan menggunakan aplikasi digital Electronic Human Development Worker atau IHDW Tindakan preventif, promotif untuk pencegahan stunting melalui rumah desa sehat Peningkatan layanan kesehatan, peningkatan gizi, dan pengasuhan anak melalui kegiatan kesehatan ibu dan anak konseling gizi, air bersih dan sanitasi, perlindungan sosial untuk peningkatan ases ibu hamil dan menyusui serta balita terhadap jaminan kesehatan dan administrasi kependudukan pendidikan tentang pengasuhan anak melalui pendidikan anak usia dini atau PAUD dan bina keluarga balita atau BKB upaya pencegahan perkawinan anak, pendayaan pendayagunaan lahan pekarangan keluarga dan tanah khas desa untuk pembangunan kandang, kolam dan kebun atau 3K dalam rangka penyediaan makanan yang sehat dan bergizi untuk ibu hamil, balita dan anak sekolah. Peningkatan kapasitas bagi kader pembangunan manusia atau KPM, kader Posyandu dan pendidik pendidikan anak usia dini atau PAUD dan pemberian insentif untuk kader pembangunan manusia atau KPM, kader posyandu, dan pendidik pada pendidikan anak usia dini atau PAUD yang menjadi kewenangan desa. Ketujuh, pengembangan desa inklusif, kegiatan pelayanan dasar untuk kelompok marginal dan rentan yaitu perempuan, anak, lanjut usia, suku dan masyarakat adat terpencil, penghayat kepercayaan disabilitas kelompok masyarakat miskin dan kelompok rentan lainnya penyelenggaraan warga untuk penyusunan usulan kelompok marginal dan rentan pemberian bantuan hukum bagi kelompok marginal dan rentan penguatan nilai-nilai keagamaan dan kearifan lokal untuk membantu kesalahan sosial di desa kegiatan lainnya untuk mewujudkan desa inklusif yang sesuai dengan kewenangan desa dan diputuskan dalam musyawarah desa. Terima kasih sahabat desa sudah menyimak video ini sampai selesai. Jika kalian suka, bagikan kepada sahabat desa yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.